Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada. selamat pagi Selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Dipo TV yang akan Terus mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan Vitamin-vitamin bahagia fungsinya dari idola kita Lesti dan Rizky Bila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 Baiklah para sahabat, seluruh kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini persahabat memberikan informasi menarik di hari ini Sebelumnya biar tambah semangat persahabat ya Kita lihat dulu nih keromantisan idola kesayangan kita Masya Allah ketika di Backstage Indosiar Tentu membuat kita semakin baper dan bahagia Masya Allah banget ya Biar tambah semangat lihat yang cute dan yang manis-manis dulu di pagi hari persahabat ya Mudah-mudahan semakin banyak doa, support, dan dukungan yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Mohon ini pun para dari pasal akun Sendal yang Skor Bilar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Selamat pagi semua, happy weekend Jangan lupa sarapan ya, yang sabar ya Semalam Bang Adit live, kalau dicancur susah sinyal Jadi susah mau upload, sabar ya Katanya tuh para ya Biar tambah semangat, tentunya kita lihat yang manis-manis mudah mudahan terus kompak untuk Lensal followers, Warga konang semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan, amin Berikutnya juga persahabat, kita simak ada Uga spesial dari Indosiar mengenai Dangdut Akademi 5 Selain Bunda Lesi Kejora, ternyata persahabatnya Untuk juri Dangdut Akademi 5, ada Alza Yang tentunya menjadi juri di acara Dangdut Akademi 5 nanti Wow, makin seru aja persahabat ya Dan kita juga pastinya dibikin salvo dengan kalimat komentar yang diberikan Perhatikan dari akun Azhahra 6100 mengatakan Juri yang paling aku tunggu banget adalah Bunda Lesti Kejora Masya Allah banget ya semuanya Selalu menantikan kehadiran Bunda Lesti Yang akan hadir di acara Dangdut Akademi 5 Masya Allah persahabat ya Doakan semoga Papa Bilar juga bisa menjadi host di acara tersebut Kita tentunya halo aja dong, persahabat. Ya, Semoga saja ada kejutan Yang disuguhkan oleh Indosiar Ibu Siwi Untuk menampilkan Papa Bilar di acara Dandut Akademi 5 Untuk menjadi hostnya persahabat. ya pasti seru banget Sepaket setiap hari Melihat penampilan Lesti dan Rizky Bilar di Indosiar dan kita simak juga persahabat ya untuk info dari salah satu tim Leslar Entertainment ketika live Instagram Tepatnya Adit nih persahabat ya Bang Adit ini menginfokan bahwa di Cianjur ini mereka memang tetap membuat vlog persahabat ya banyak sekali pertanyaan dan DM masuk pastinya untuk menanyakan vlog-vlog terbaru di Cianjur dan disampaikan langsung nih persahabat ya, oleh Bang Adit Bahwa di Cianjur susah sinyal nih persahabat ya Sinyal saja putus-putus Kita tentunya maklumin Harap bersabar persahabat ya Semoga kalian mengerti Mudah-mudahan tentunya secepatnya bisa di-up juga nih Vlog terbaru yang ditunggu oleh warga Konoha Tetap semangat persahabat ya Yuk naikkan dulu Vlog-vlog sebelumnya Mudah-mudahan tetap kompak dan solid Mendukung yang terbaik buat idola kita Postingan ini pun, persahabat, di oleh akun Sabah Dutengar Sekolah Selar, Dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Semoga pada mengerti ya, aku aja yang mau di kampung Sinyalnya nyangkut di sawah-sawah, apalagi mereka di daerah pegunungan Sinyalnya nyangkut mendaki gunung lewati lembah, katanya tuh jadi sabar ya guys Yuk, mending kita naikin dan pecahin yang kemarin-kemarin, tuh persahabat, ya.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 Judul informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.